ya anggaplah tapi punya duit 4 juta nih pak angkut nggak bungkus gak? ya lihat dulu lah unitnya kadang-kadang <tuk> kalau nego itu enaknya itu kalau kesini kita ngobrol sambil ngopi boleh nanti kita tapi Baru intinya kemarga. nih teman-teman dari Oto, nih mau oh, empat juta bungkus mau <tuk> <tuk> oh, oh. teman-teman <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> 4 juta dapat Honda City masih ya, sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto, ya. Oke, teman-teman, tadi adalah ekspresi kebahagiaan kita semua karena kebetulan saya masih lokasi di bursa mobil WTC Matahari Serpong, teman-teman. Ya, nah, untuk kali ini. Kita akan berkolaborasi dengan YouTube channelnya Duo Otomotif. masih kita kolaborasi di Rosauto dan Duo Otomotif. Dan juga kita ditemani oleh dengan Pak silahkan Pak diperkenalkan Ferry. Pak Ferry ya. Nah teman-teman Pak Ferry ini biasa dikenal sebutannya adalah Pak D. Pak D ya. Nah biasa Uh, Kalau orang-orang WTC atau customer-customernya Pak D Pak Ferry ini dia manggilnya adalah Pak D Jadi untuk Pak saat ini <laughs> Saya panggilnya Pak D aja ya Pak ya, Pak D Ferry boleh, ya boleh, boleh. Siap Pak D Ferry Mohon izin ya Pak ya. <laughs> Oke okay, Pak D Ferry uh, ya. Untuk showroomnya sendiri Boleh diinformasikan ke teman-teman Pak D Teman-temannya Derosa Auto dan dua otomotif. Silakan, Pak De. Ya, showroom kita namanya GAC Autocar. Itu kalau ininya terdaftarnya di Gunawan Autocar. GAC itu grup anak cuang. Ya. itu kita di WTC Serpong lantai 5 atau P5. Nomornya bisa dilihat nomor D9 atau D8. Ini stok-stok kita. Ya, ada stok yang sudah aku dan ada stok yang memang ini cukup menarik karena memang ini stoknya stok dengan DP suka-suka lebih suka-suka ya. uh, oke pak Ade hmm. uh, tadi apa BAC ya GAC GAC otokar. gac ya. otokar ya Di nah GAC otokar tadi cikatraya pak deh agak grup anak cuan grup anak cuan teman-teman <laughs> atau ya. gunawan otokar sih atau gunawan otokar ya nah Uh, lokasinya tadi sudah, nomor teleponnya Pakde, silahkan di share Nomor teleponnya bisa di 087-880-881699 iya. Untuk nomor telepon dan alamat nanti kita izin dicantumin Oleh. ya Pakde ya. ya Di bursa, mobil, YTC iya. Serpong Dicantumin di kolom deskripsi ya nanti ya alamatnya silakan okay. Satu unit kita ada yang sama persis, ini Grand max 1.5 PS TH Zugrennex 1.5 PS tahun 2012, warnanya hitam nah ini sama-sama unitnya, sama-sama ya. atas sama PT, tapi dari sisi unitnya dijamin, oke makanya ini, oke okay, Pakde. Hmm. Uh, untuk stok-stoknya, mungkin nanti boleh di-share ke teman-teman pade, teman-teman dari usaha auto dan juga teman temannya dari dua otomotif, dua otomotif ya. ya nah ada apa aja nih Pakde, stoknya hmm kira-kira ini sekarang tika, kita tinggal tiga unit iya. stok satu unit Grand Max Daihatsu Grand Max 15 ACPS tahun 2012 iya. ini unitnya dan satu lagi juga unitnya juga sama 15 ACPS Grand Max 15 ACPS iya. dan yang Honda City ya pak de ya Honda City VTEC tahun 2008 2008 oke pak de kita bahas satu-satu ya, Pak Di ya. boleh-boleh. Ya? Ah, boleh. Ah. Bagi teman-teman dari Rosa Auto yang mau tukar tambah, ya, tukar tambah sama mobil ke mobil lagi boleh ya. Boleh. Boleh, boleh ya, Pak ya. Dari motor ke mobil buat DP boleh, Pak Di? Oh, boleh, boleh, boleh. Oh, itu juga ada Siap. kok. Mari kita juga gitu. Oke, okay, Pak Kita nggak usah lama-lama lagi hmm. ya. Dari dua auto juga kita tanya langsung aja untuk hmm. unit pertama, Pak de Ada Daihatsu Grand Max ya, Pak de Ya, Daihatsu Grand Max. Ini tahun berapa, Pak de <gat> Ini tahun 2012 tahun ya, 2012, dua ribu dua 15 ACPS, 15 ACPS, Minibus, ya, iya. Nah, pade kalau boleh tahu kilometernya berapa, Di? Kilometernya itu sekitar delapan an. Wah, masih rendah ya, pade? Ya, masih hitungan. masih rendah. Masih iya. Oh. iya. Iya. Ya, yeah. mm -hmm. betul. Ini nama perorangan atau nama PT? Nama PT sih. Nama PT, nama ya, PT. ya, pade ya. ya. A -a -a. Nah, nama PT teman-teman ya. Nah, jadi. Uh, nama PT juga nanti bisa-bisa proses juga ya, Pakde ya. Bisa. Bisa. bisa. Nah, Pakde untuk harganya sendiri dibanderol berapa nih, Pakde? Ini harga 90-an. Harga 90 juta, teman-teman. Iya. Daihatsu Grand Max 15 ACPS hmm. 2012 ya, Pakde. Betul. Siap, Pakde. Iya, Pakde. Untuk ini kebetulan STNK-nya plat B ya. Plat B. Genap ya, Pakde ya. Genap. Iya. Nilai STNK nya kena berapa ya Pak dia kalau berita ya, ya pajaknya? Dua juta satu dua juta. Satu koma sembilan ya dua juta ya. Oh iya siap siap siap kalau gitu Pak deh. Nah terus Pak deh uh, untuk daya sugernak ini paket kreditnya kalau boleh di share Pak deh? Nah ini kita memang hmm. senang jualan gini karena segmennya juga memang segmen iya. kelas middle lah. Benar. Middle ya. DP siap. sih kita ringan ringan aja. Berapa? 10-15 sepuluh sampai lima belas sih. Lima juga bisa nah. sampai sepuluh. Nah, teman-teman tuh dari hmm. dirusa Auto Channel dan Duo Auto hmm. yang mau ambil khusus ya kan ke showroomnya GAC bisa langsung kontak nanti dengan Pak Devi hmm. ya kan dan juga bisa langsung datang juga. Nah, Kalau masalah DP harga langsung nego aja ya. Siap. Iya. Paket kredit tadi sudah, terus juga nilai pajak juga sudah. Nah ini STNK-nya. Kalau saya lihat Jakarta. Jakarta ya, um, Pak De? Jakarta. Ya? Jakarta mana, Pak De? Jakarta Barat nih. Jakarta ya, Barat ya? Jakarta Barat. Kalau kantornya kemarin sih di Alam Sutra ini. Oh iya. Ya, di Alam Sutra, Tesra In... PT. Ya, inti si hmm. intinya adalah ini KTP-nya Jakarta ya. KTP-nya ah, ah, KTP Jakarta. Oke. Kita lanjut lagi langsung ke satu lagi dua Oto silakan. yang kedua ini sama ya? Sama ini. Ya, kebetulan kita kan 2012 juga. Iya. Nah. Kita memang kemarin belinya berbarengan. Ya? Berbarengan. Sama PT sama ya? Sama pt sama. Untuk harganya sama? Sama. Sama persis. Kondisi Kredit juga sama. Kondisinya sangat bagus ya? Iya, masih masih rekomendasi. Di sini rekomendasi sudah mulai infeksi ya? Iya. Sebelum kita beli kan tentu kita cek dulu, cek dulu ya. kondisinya. Di Jami, unit di sini tidak bekas sabran. Nah, betul, betul. Untuk paket kreditnya sama? Sama, paket kreditnya sama. Sama pade, ya angsurannya di angka dua setengah juta empat tahun, ya. Rata-rata ngomong puluh sampai iya, iya. <laughs> <laughs> Jadi, nah, yang ini bulan 6 ya. Panjang, ya. ya pade betul. semuanya panjang, ya. Itu bulan, Oke. 12. siap, Pak. kalau gitu. Nah, 2 uh, Grand Max ini, uh, itu kalau misalnya ada teman-teman dari daerah, Pak, mau pesan nih. Mm -mm. Ya, nah, itu kira-kira. Bisa dibantu nggak Pak? Bisa juga sih Bisa ya? Tapi biasanya kalau daerah Dete sih Belum lama kita kirim hmm. juga ke Lampung ke Lampung ya? Kirim juga ke Jogja juga kita ke Jogja ya. juga ya. Ada yang memang beli dari Yang beli pemakai hmm. Dan hmm. juga yang beli datang ke sana hmm. daerah nggak masalah kita Siap Bisa dibantu juga nih teman-teman Kayaknya sih kalau Grand Max ini Biasanya buat travel ya Pak ya. Ada yang buat travel, Aha. ada yang buat usaha. Usahanya iya. biasanya buat ekspedisi, ada juga. Iya, buat ekspedisi hmm. memang Grand Max ini banyak orang cari ya. Dari tadi kita sudah keliling, hmm. ternyata kita nemu Grand max yeah. nih di showroomnya nya GAC nih Pak Di. Siap. Benar Nah, jadi teman-teman nih kalau mau cari Grand Max atau cari mobil apa aja, terutama Grand Max sih sebenarnya nih ya kan karena dari tadi saya keliling Ketemu spesialis Grand Max nya ini. spesialis ya Pade ya Karena beberapa <laughs> kali kita jual Grand Max sih Spesialis nah, Spesialis <laughs> Ya jual Grand Max untuk Pade Ferry Ya siap Ada ya. unit apa lagi Silakan. Ini yang satu mobil sedan, sedan. Mobil ya, sedan ya Honda, Honda City Tahunnya berapa Tahunnya 2008 Tahun 2008 ya, Ini Honda City yang Vitek Matic ya Tahun 2008 2008 Harga ini Sebenarnya juga nego juga di angka 85. Kondisinya masih rekomen Kita sebelum beli kan juga tentu kita ceklah kondisinya bukan bekas napra, bukan bekas banjir. Nah karena ini tahunnya juga tahun lama, <Sing> ya memang perlu kalaupun itu perbaikan dari sisi. Kalau kita kan sudah perbaiki semua, kalaupun misalnya mau perbaikan di sisi ya body-body sedikit nge juga bisa. Wajar ya? wajar, Karena memang ini baru dapat sih Mas. Baru dapat ya. sih. Ya, masih worth it, masih. A worth. masih. Mantap masih. Ya, Pade. Nah, kilometernya berapa Pak De kira-kira? Kilometernya ini <guluh> juga sekitar 100 sih, 100 sampai 110-an, 110-an. ya. Karena ya wajarlah tahun 2008 dari servis recordnya, enggak servis recordnya. Servisnya dua puluh delapan, dua puluh delapan, dua puluh lima ratus. Ini lima ya termasuk rendah karena standarnya kan setahun itu dua puluh ribu lah. Betul, ini kan? Dua ribu delapan ini enggak sebut. Betul, betul, mati, betul. Kan. Yang menarik ini, kalau kredit bisa DP-nya kecil. Nah, DP berapa deh? DP-nya sih ya di angka. 5 juta sih bolehlah kita kasih cuman harus tiga tahun ya tiga tahun karena ini paket ya paket kita kan ya. dari gising betul. jadi DP 5 juta angsurannya 3,6 oh, 3,6 iya. selama 3 tahun iya. nah kalau 4 tahun berbeda paketnya Beda. berbeda DP nya berbeda Beda. angsurannya berbeda Beda, iya betul sekali so. jadi untuk Honda City ini DP nya itu 5 juta atau goceng biasanya ya iya <laughs> pade Teman-teman Rosa Auto mau nego nih Pak nih. Kalau misalnya di ya anggaplah. Saya punya duit 4 juta nih Pak De. Angkut nggak? Bungkus nggak? Ya lihat dulu lah unitnya. Kadang-kadang kalau <tuk> nego itu enaknya itu kalau ke sini kita ngobrol sambil ngopi, boleh nanti kita. <tuk> <tuk> Tapi intinya kita nih. Teman-teman Rosa Auto nih mau 4 juta bungkus. <tuk> bungkus. bungkus, bungkus. bungkus. Teman-teman. <tuk> Teman-teman, <tuk> <tuk> 4 juta dapat Honda City. Angsurannya tadi berapa? 3,6 3,6 Kapan lagi tuh ya kan ya. 3 tahun ya Pak De ya 3,6 itu Karena 3 tahun Ya kan Kalau 4 tahun DP nya gak segitu Ya berbeda ya, DP nya beda. beda Ini spesial DP 5 juta nego Saya negoin 4 juta Jadi ya kan nah, Angsuran 3,6 3 tahun ya. Ya. Angsuran sama DP sama Ya bener gak <laughs> <susur> Ini plat mana Pak De Plat B Jakarta Plat B Jakarta <susur> Ya, jadi Honda City ini plat B Jakarta DP 5 juta, nego 4 juta. Nah, bungkus pokoknya bungkus. buat teman-teman di Rosa Auto dan dua otomotif. Ya. ya, nah, Pak De, kalau misalnya ada teman-teman yang beli nih, nah, hmm. itu ada garansinya apa nih, Pak De? Ini dapat voucher, Voucher dapet apa tuh? Apa voucher uh, service? Service ya, Senilai empat ribu, tapi memang harus service di... Uh, bengkel rekomendasi kita, jadi bengkelnya juga di Honda resmi jadi nanti teman-teman uh, dapat voucher senilai ratus 400.000 misalnya mau perbaikan apa, di situ voucher itu bisa digunakan untuk transaksi juga jadi memotong. ya? iya, rekomendasinya ya, sesuai dengan rekomendasi oh, teman-teman nunggu apa lagi kan? Honda City, Matic DP-nya 5 juta, ya kan? Nego jadi 4 juta, jangan dinego lagi. Nanti datang aja, langsung ngopi-ngopi sama Pak De yeah. ya kan? dapat ujangan sedikit, ya Pak yes, yes. Ya, sambil makan nasi Padang, nanti dikasih voucher, yeah. voucher servis. Cuman gak, Pak Ade? betul. Nanti setelah kirim, langsung bawa voucher itu. Betul. Nanti pas perbaikan apa? Nanti setelah digunakan, tentu ada perbaikan. Betul sekali, bisa digunakan. Iya. Nah, untuk teman-teman yang ada di daerah juga, ada di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, hmm. ya kan, Serang, apabila teman-teman ada rencana membeli unit atau membeli mobil, terutama Grand Max dan juga Honda City, bisa langsung datang ke showroomnya Pak D, ya, di GAC, ya. yaitu di Bursa Mobil WTC Matahari Terpong, ya, ya. ditunggu, ditunggu nih, teman-teman, ya. Ada apa lagi Pak Deh, sebelum kita tutup nih, mungkin bisa disampaikan lagi yeah. ya, yeah. biar benefitnya apa lagi yeah. ya kan, silakan, Pak Deh. Yeah. Ya, bagi teman-teman yang memang mau apa, mencari mobil, kita kasih pelayanan yang terbaik, nah, untuk masalah harga, masalah lain-lain, mm. lebih baik datang dulu ke showroom, nanti kita ngobrol, kita negosiasi di tempat ya. Betul kita sekali, tunggu. Siap. Pokoknya data dibantu ya Pak ya? Siap yep. Data dibantu Teman-teman daerah mau beli juga udah gak perlu datang Data dibantu pokoknya dijamin Di channel Aderosa Auto dan Duo otomotif Pokoknya terima beres, duduk manis Mobil sudah nongkrong nanti di garasi ya Pak ya Siap yep. <laughs> Kalau dari saya pribadi Khusus buat yang cari Grand Max ya. Jangan lupa not yang cari Grand Max spesialisnya ada di Pade Ferry. Siap. Ya. ya, khusus nih di garis bawah ya. Oke. Teman-teman dari Derosa Auto dan dari Duo Auto ya kan? Cukup untuk kita share stoknya ya, Pade ya. ya. Buat teman-teman yang lagi cari mobil silakan atau mungkin ada teman-teman showroom dari daerah ada pesenan tiba-tiba lihat YouTube kita Oh ternyata ada di tempatnya Pak Deferi nih kontek aja langsung yang jelas kita kan memang berada di bursa mobil betul. jadi walaupun stok kita saat ini adanya ini tapi ya. kita di sebuah bursa yang banyak sekali unit iya. banyak sekali tipe mobil kita betul. akan bantu carikan di teman-teman ini teman-teman semua di satu bursa <tuk> ya, iya iya nggak usah ini jadi, pasti bernya, Pasti iya iya betul ja. sekali ya karena memang di channelnya Rosa Auto hmm. Udah kalau memang percaya satu orang silahkan langsung kontak aja nanti dicariin Intinya gitu Pada ya Pak De ya? iya Dan juga teman-teman jangan lupa nanti setelah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan juga like videonya Kalau perlu, kalau ada yang perlu di review showroomnya Nanti ketik aja di kolom komentarnya ya, ya siap. Ah. Betul, atau mungkin nanti juga bisa di Instagramnya nya Daniho's YouTube. Kalau misalnya teman-teman showroom mau di-review showroomnya, oke, Pak Deh. Siap-siap, cukup ya. Baik, terima Tadi banyak kedatangannya, siap Buk -buk -buk. pokoknya. Beli mobil Jadi. di GAC, ya Pak Deh, dapat voucher, siap DP-nya, mantep pokoknya. Data ya dibantu. Kan? dibantu duduk manis, Ya kan? Ngopi bareng, ngopi bareng makan bareng. bareng nanti di sini sama Pak Ade masakan khusus Jogja nah Pak Ade ini orang Jogja nih ya kan Oke teman-teman kalau gitu terima kasih banyak ya kan kita tutup Pak Ade. jangan lupa subscribe channelnya Derosa Auto Oke kalau gitu wabillahi hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh